Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Tuah Perkutut keturangan Sriwiti Berikut adalah pemaparan kami Dari tutur rindular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan tentang ilmu Ketorangan Burung Perkutut Burung berkutut Katurangan Sriwiti memiliki mitos di mana burung perkutut ini konon dapat menjadi ular Ular bisa dilihat sebagai perlambangan mitologi tertua dan paling sering dipakai di dunia Ular merupakan perlambangan yang digdaya dan ular kerap dianggap sebagai pencipta atau pembinasan dalam secara mitos dipercaya melahirkan planet-planet dan dewa-dewa sekalipun melambangkan keabadian Ular pun dipandang sebagai penjaga dunia di bawah sana dan menjadi misteri-misteri suci Serta menyebarkan kebijaksanaan selama berabad-abad Kepercayaan terkait telah melekat cukup kuat di banyak masyarakat di Asia Pasifik Terutama di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti halnya legenda putri bertubuh ular yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa Yaitu tentang legenda Nyi Blorong Dari tutur nilai yang kami ketahui Nyi Blorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik Bertubuh manusia dari pinggang ke atas Dan berwujud ular dari pinggang ke bawah Ia merupakan penglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul yang sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Menurut masyarakat Gibrorang adalah penguasa keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Memiliki pengikut sebagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan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 Tetapi saat bulan mengecil ia akan kembali ke wujudnya yang semula yaitu ular raksasa Seracentini menyebutkan bahwa Nyiplorong yang cantik adalah putri dan ratu angin-angin Ia dinikahkan dengan Jack Galing setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan prabu Dewata cengkar. Wah, burung perkutut Katurangan Sriwiti merupakan gambaran kewibawaan seperti legenda ular Angsar burung perkutut Katurangan Sriwiti ini adalah dapat memotivasi karakter seseorang agar lebih berwibawa Pemilik burung perkutut Katurangan Sriwiti dituntut untuk pandai jaga sikap Tetap tenang saat berada pada situasi yang kritis Memiliki wawasan yang luas dan menjaga penampilan agar dapat selaras dengan burung perkututnya yang bertuahkan kewibawaan dan bersifat ular-oprak. Menjadi orang yang berwibawa dan disegani adalah impian semua orang. Tapi ketika Ndoro mampu bersikap benar maka semua itu akan Ndoro miliki. Sangat mudah asalkan Ndoro sepenuh hati melakukannya. Yoni yang dimiliki yaitu leher perkutut panjang nyaris putus atau bengkok Ekor perkutut panjang Bertengger berdiri tegak dan lurus seperti ular kobra Suara anggungan perkutut seperti kejar-kejaran karena bentuk leher yang mentelung Kesimpulannya Burung perkutut katuranggan Sriwiti digambarkan sebagai simbol ular dan kebijaksanaan. Teglam impenamu, amar koyen impen mati, urip iku koyok manuk sing siwi rusak, mulau ora bisa mabuk. Ada banyak sekali tua katuranggan burung perkutut yang menjadikannya spesial